Harimau adalah jenis kucing besar yang memiliki banyak loreng di tubuhnya. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis harimau, seperti harimau Bali, harimau Jawa, harimau Sumatera. Namun, tahukah bahwa harimau tidak hidup di benua Afrika? Hewan besar yang satu ini tidak ada di Afrika. Mungkin Anda sering menjumpai ragam foto kucing besar di Afrika seperti singa, leopard, ataupun cita. Tapi tidak dengan harimau. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Harimau liar hanya ditemukan di Asia. Harimau biasa ditemukan di daerah yang berhutan, padang rumput, rawa bakau, dan lingkungan yang banyak memiliki batuan. Selain di Indonesia, kucing besar yang satu ini dapat ditemukan di Cina, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. India memiliki populasi harimau liar terbesar di dunia, yaitu mencapai sekitar 3.000 ekor. Meskipun wilayah mereka sangat luas, perburuan dan hilangnya habitat telah membuat populasi banyak subspesies harimau sangat terancam. Lantas, kenapa tidak ada harimau di Afrika? Banyak peneliti satwa liar percaya bahwa harimau mendiami sebagian besar benua Asia dengan ragam spesies. Seiring berjalannya waktu, subspesies harimau secara alami bermigrasi dan menyebar. Kondisi bumi pada zaman Pleistosen dan batas-batas geografis membuat harimau terlalu sulit untuk bermigrasi ke Afrika. Padahal para peneliti biologi mengatakan harimau tidak menyebar hingga ke India 16.000 tahun yang lalu.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 Corak bintik-bintik di badan memudahkannya berkamuflase di antara daun ketika hendak menyergap manusia. Selain macan tutul, ada juga cita. Cita dikenal sebagai mamalia tercepat di dunia sehingga dapat menjadi pemburu yang hebat. Biasanya cita ditemukan di wilayah Sabana seperti Serengeti dan Sahara. Meskipun menjadi mamalia tercepat, mangsa cita sering direbut oleh cita lainnya, hyena ataupun singa. Karenanya cita sering membahayakan penduduk sekitar karena berkeliaran di sekitar lahan pertanian,